oke teman-teman kita bersihkan mobil truk pasir kita bongkar dulu teman-teman wow mobil beko mantul Bulldozer salju mantap! Wow, mobil balap keren, kita langsung bersihkan. Mantul Kita taruh sini dulu Kita bongkar lagi teman-teman Wow sangat besar Mobil tangki. Mantap Mobil kebersihan Mantul MotoGP Keren Kita langsung bersihkan kita bongkar lagi teman-teman wow mobil off-road mantap mobil molen keren mobil bus tayo mantul kita langsung bersihkan mantap mobil balap mantul mobil truk mantap sekali teman-teman Mobil keren mantul, kita langsung bersihkan jadi bersih mantap wow! Mobil salender Mantul Traktor sawah Mobil pemadam kebakaran Mantul Kita langsung bersihkan Tinggal satu lagi teman-teman Kita langsung bongkar Wow Mobil pemadam kebakaran mantap, loader mantul. mobil molen kita langsung bersihkan wow jadi bersih bersih teman-teman bagus-bagus mantul